salah satu komponen yang wajib dan vital bagi mesin diesel untuk kelancaran pengoperasian mesin diesel tersebut jadi perlu dipahami cara kerja dan fungsi dari filter itu sendiri filter udara merupakan spare part yang cukup penting dalam sebuah mesin khususnya mesin diesel komponen ini berfungsi untuk menyaring kotoran, debu, dan partikel lainnya yang terdapat dalam udara sebelum masuk ke dalam mesin seperti diketahui Mesin diesel membutuhkan banyak pasokan udara untuk proses pembakaran di ruang bakar. Udara mengandung banyak partikel, jika tidak dibersihkan dan langsung masuk ke ruang bakar, akan mengakibatkan kerusakan yang serius pada komponen-komponen di dalam mesin, seperti komponen turbocharger hingga piston. Mesin diesel sangat bergantung pada pasokan udara yang cukup bersih. Hal ini, disebabkan campuran udara dan bahan bakar langsung dicampur di ruang pembakaran, tidak seperti pada mesin berbahan bakar bensin atau lainnya, yang udara dan bahan bakar dicampur di komponen karburator. Oleh sebab itu, dibutuhkan filter udara yang bersih untuk menunjang operasi kerja mesin secara optimal. Lalu, apa yang terjadi jika filter udara pada mesin diesel tak dibersihkan atau diganti? Tentu saja aliran udara ke mesin akan terhambat. Lapisan penyaring di filter udara akan tertutup kotoran, dan menyebabkan performa mesin menurun. Tak hanya itu, jika filter rusak dan partikel tersebut masuk ke ruang pembakaran juga akan menyebabkan kerusakan. Permukaan falap pada silinder head bisa retak hingga rusak. Beberapa komponen seperti steam falap mengalami kausan. Hingga partikel bisa menempel pada oli, dan merusak lapisan pelumas. Hal ini tentu akan menimbulkan gesekan pada dinding silinder liner. Gesekan ini akan membentuk goresan, dan gerusan sepanjang piston ring dan dinding silinder. Filter udara pada mesin diesel telah dirancang untuk menyaring kotoran atau debu, dengan ukuran tertentu sehingga memang dibutuhkan pergantian secara periodik, karena pori-pori atau saringan kertas filter akan tertumpuk kotoran, sehingga tersumbat seiring dengan umur penggunaan filter tersebut. Beberapa mekanik mungkin memilih filter udara non-pabrikan yang tampak lebih awet, karena menjamin waktu pergantian yang lebih lama. Sebetulnya ini lebih membahayakan kinerja mesin, karena jenis kertas atau saringan yang digunakan pada filter non-original, biasanya relatif besar celah atau pori-porinya, akibatnya partikel yang seharusnya disaring malah ikut terbawa masuk ke dalam mesin. Oleh sebab itu, selalu gunakan komponen filter udara original dari pabrikan. Filter udara pada mesin diesel, pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yakni bagian dalam atau inner, serta bagian luar atau outer. Bagian dalam filter tidak boleh dibersihkan, sedangkan bagian luar dapat dibersihkan secara berkala. Beberapa produsen mempunyai patokan yang berbeda mengenai pergantian komponen ini. Namun, rata-rata produsen menetapkan waktu setiap 250 jam pemakaian kerja, atau dengan maksimal 6 kali pembersihan, dan setelah itu filter udara wajib diganti. Cepat atau lambatnya waktu, pergantian komponen alat mesin diesel ternyata juga dipengaruhi lingkungan kerja. Lingkungan kerja mesin sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya pori-pori, atau saringan pada filter tersumbat kotoran. Untuk mesin yang beroperasi di lingkungan kerja daerah berdebu, tentunya perlu lebih sering membersihkan filter udara. Untuk itulah diperlukan pengecekan berkala. Dalam melakukan pembersihan filter udara pada mesin diesel, sebaiknya ikuti langkah-langkah yang disarankan pabrikan di buku manual. Ada beberapa jenis filter yang harus dibersihkan cukup dengan ditiupkan aliran udara melalui kompresor. Jika tak ada, Anda bisa memukulkan filter agar kotoran rontok. Sebaiknya hindari penggunaan air pada pembersihan filter udara. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa berguna dan bermanfaat buat semua. Terima kasih.